Malam Pak, mau nanyakan saya ikut olah nafas yang booster setelah latihan, kepala sakit, saturasi turun 83, 91, tapi naik lagi sih beberapa saat. Apakah ini normal? Seperti saya katakan, kalau yang imun booster dua kali, normalnya itu kringingan, kesemutan, kesemutan di kaki, di pipi, di kuping, di hidung. Nanti orang yang misalnya sakit pinggang di pinggangnya, pernah operasi di tangan, maka jalur menuju tangan. Tapi bisa kringingan di pundak, gitu ya. Orang yang eh, apa namanya vertigo bisa kringingan di telinga, karena kalau orang vertigo itu biasanya mulai dari telinga dan seterusnya. Ya, kringingan, kesemutan itu biasa. Nah, pusing itu tidak biasa. Maka sering saya jelaskan ya berkali-kali kalau misalnya ikut sumbang sebelumnya gitu ya. Maka kalau pusing sedang, misalnya dari dua kali pusingnya di 150, maka besoknya latihan berhentilah di 150. Sampai tidak merasa pusing, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Memang link Zoom-nya sama untuk 12 minggu dan mungkin ada yang membagikan ke teman yang lain gitu ya lalu yang dapat lagi zoom ikut lalu latihan tanpa mendengar teori-teori sebelumnya penjelasan sebelumnya nah itu bisa berbahaya karena ada orang ada orang yang olah nafas di kelompok yang lain ya itu sampai dilarikan ke rumah sakit ya dan nah, terutama itu yang punya masalah dengan jantung makanya tadi yang sebelum metode pakai tahan nafas ini saya berulang-ulang menekankan hati-hati dengan yang jantung ya jadi kayak sama aja berenang juga ada bahayanya ada yang tenggelam gitu ya tapi kalau ngikutin prosedur kan akan tenggelam tapi jadi tetap namanya segala sesuatu itu apalagi saturasi kita tuh bermain di areal, coba bayangin sekali lagi eh, orang 94 empatnya suruh ke rumah sakit, suruh periksa paru-paru, 92 dua suruh pasang tabung, kita bermain di 60 puluh sampai tujuh puluh sampai enam gitu ya. puluh. Tapi sekali lagi itu tidak berbahaya sama sekali selama kita ikuti prosedur dalam arti namanya latihan metode 2 harus latihan metode satu gitu ya. Metode satu terasa pusing, dihentikan di titik pusing, lalu latihan sehari dua kali sampai nanti bisa 200 kali. Itu akan menjadi fondasi untuk metode 2 ini. Nah, nanti latihan metode 3 itu sudah enggak berhubungan dengan 1 2. Kita mulai masuk rangkaian metode yang lain lagi. Tapi yang ini tetap dilakukan, gitu ya, untuk memperkuat paru-paru terutama untuk bisa dengan cepat mencapai saturasi dan yang metode satu dilakukan terus setiap hari satu kali, walaupun ada tambahan-tambahan metode yang lain sampai nanti dengan metode yang ketiga, di mana metode ketiga itu tarik nafasnya pelan banget, ya tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, tarik lewat hidung, buang lewat hidung. Nah, saya ikut di kelompok yang seperti ini, jadi saya, saya itu belajar olah nafas di berbagai kelompok, gitu ya di kelompok yang nafasnya pelan-pelan ini bahkan tidak mengajarkan pH dan saturasi. Jadi ketika saya ikut di situ, Pak, saya pasang saturasi ya gitu. Lah, kenapa gitu? Ya untuk membuktikan apakah metode ini menaikkan saturasi gitu ya. Nah ternyata ketika yang lainnya -lain mulai ikut-ikut pada ukur gitu ya, ya sembilan jarang 100. Nah karena saya sudah latihan metode dasar ternyata dengan pelan-pelan pun saturasi saya 100. Nah, itu membuat saya ah berarti ini penting untuk membuat paru-paru menjadi efisien dan dengan cepat bahkan ketika metode diganti pun gitu ya. Saturasi naik dan pH urin saya saya tes dengan metode yang ketiga akan saya jangan minggu depan tetap aja 7,5 bahkan sampai 8. Nah, sekarang baru buat namanya dengan pertanyaan ini. Kalau metode pertamanya masih pusing latih terus sampai tidak pusing lagi. Tapi kalau yang metode dua ini pusing atau fly gitu ya, biarpun sudah tiga bulan juga akan ngefly. Kalau gitu ya, Tarik napasnya tiga puluh kali sungguh-sungguh dan buangnya sekuat mungkin. Sekuat mungkin itu bukan berarti oksigen habis, ya bahkan kalau Bapak Ibu nanti lihat rekaman saya yang saya upload bukan hari ini ya, rekaman bukan hari ini. Hari ini saya waktu tadi praktek nggak saya rekam. Itu waktu dibuang habis tahan gitu ya. Itu masih bertengger 100, saya terus gitu ya. Baru 20 detik, 30 detik baru mulai turun, turun-turun turun turun gitu. Jadi berarti apa namanya? kita sudah menyimpan cukup banyak ya oksigen. Tapi ini enggak kemampuan seperti ini nggak langsung ya butuh latihan ya dulu begitu tahan nafas segera turun gitu. begitu sering latihan gitu ya kalau sekarang masa sambil nyapu olah nafas metode satu nyetir mobil olah ada setir satu kadang udah nggak ada kringingan kalau kringingan jangan deh sambil nyetir ya dengar ya udah bisa nabrak ya jadi nah masih ada satu kemungkinan lagi saturasi naik turun ini jadi saya ingat makasih rekam ya Oksimeter itu saya sampai punya empat biji. Kenapa? Dulu pertama saya dapat jual itu yang bagus, stabil banget. Tapi ketika anak COVID, waduh ini kan saya juga pakai oximeter buat olah nafas. Anak kena, anak kena COVID gitu ya. Akhirnya beli dah gitu. Nah ini kan bukan simulasi COVID beneran gitu ya. Saturasinya tuh yaitu itu turun-turun, 90 ini enak lagi. Waduh kita kan nyapa-nyapa ini bukan simulasi. Ini kalau turun bener harus pasang tabung gitu ya. Aduh, akhirnya kita pakai alat yang satunya lagi. Loh, kok stabil gitu? Jadi, ada kemungkinan Anda pas dapat unit yang tidak bagus, walaupun mereknya bener. Maka kadang saya tahu, agak males merekomendasi merek terhadap pas dapatnya yang tidak bener. ini kok begini, Pak Jarot? <laughs> Tapi dari teman-teman yang lain, kebanyakan jual itu yang paling stabil, bahkan bisa tiga digit gitu ya. Jadi, saya sampai punya empat macam unit gitu ya, karena ada yang tidak stabil. Kemungkinan yang kedua tidak stabil karena tadi pilih jari ya. Lihat dari mana yang paling halus pasang di situ. Biasanya kalau jarinya kapal agak tebel, itu dia mendeteksinya kayak hilang-hilang gitu. Karena dia kan berdasarkan uh, uh, di bawah kulit jari ini, gitu ya. Jadi itu ada kemungkinan seperti itu. Ya saya akan. Jadi oke okay, cukup ya. Yeah.